Selamat datang di Kurobox Pada video kali ini kita mau bahas Gimana caranya install CSPB versi terbaru Yang versi PC Dengan mudah dan cepat Pada Umumnya CSPB ini yang dibuat Dari developer CSF atau CS Federation itu Menggunakan klien Versi lama Kemudian di ditambah lagi dengan patch-patch terbaru ya. Nah, di versi yang Chromebox ini kami tidak mengedit sedikit pun atau modifikasi, tapi hanya merangkum update-update atau patch-patch terbaru dari csf sehingga bisa kita sajikan dengan satu klien aja gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya nah pertama-tama jangan lupa di download dulu filenya nanti sudah disediakan oleh kami ada di deskripsi kemudian kalau sudah di download pastikan sudah ketemu filenya di mana nah kemudian untuk step selanjutnya ini kita tinggal klik kanan pada arsipnya kemudian klik ekstrak nah kemudian kita tinggal isi aja password yang dibutuhkan kemudian tunggu filenya diekstrak sampai selesai ya nah proses ekstrak ini tergantung dengan PC masing-masing ya ada yang cepat ada yang agak lama oke okay, masih kita tunggu sampai adalah terekstrak dengan sempurna. Nah kalau udah diekstrak kita bisa buka foldernya, kemudian cari file cs point blank ya. Nah ini tuh untuk kita mau main langsung ke launcher ini ya, ke file ini. Nah di sini kalian bisa login langsung. Nah dari crowbox ini udah disediain akun ya, akun pre-install Jadi bisa install bisa pakai akun ini atau bisa bikin sendiri ya, daftar nah ini kita udah masuk lobby itu udah ada room yang tersedia, itu pre dari CSF ya nah ini udah dimasuk room seperti biasa kayak di PB ya nah untuk inventory dari Kurobox, kasih trial-trial senjata itu bisa dicoba, atau bisa beli ke shop langsung ya karena udah ada poinnya atau karakter ya untuk update ini udah update terbaru nah ini kita kalau untuk atur-atur room seperti biasa seperti pb pada umumnya kita gunakan kita harus jadi room master dulu ya ada menunya di disitu find room master itu kita bakal langsung jadi room master karena semuanya bot kan kita gak ada main online bisa langsung start aja dan tunggu masuk ke in game nah ini kita udah masuk in game ya saya pilihnya tadi map station dan modenya mode Deadmatch. Nah, weapon-weapon trial ini bisa kalian gunakan ya. Dan kalau misalkan lagi pengen ngumpulin poin itu kita bisa main terus tapi tidak. mungkin nanti di next time apakah ada abis lagi ya mungkin dari Kurobox bakal merangkum dulu ya untuk beberapa versi untuk baru dikompilasi lagi oke sekian video dari kami Mohon maaf. Ada Atau mungkin ada yang kurang jelas kalau kalian suka bisa baik like, comment dan share ke teman teman yang belum lupa di cara install ya atau mungkin mau ada pertanyaan lain bisa disampaikan di kolom komentar ya Terima kasih sampai jumpa di video dan subscribe bye